halo guys malam ini mau buat jus tomat. nah ini cucu terjadi. sekarang tinggal kita minum. halo guys malam ini mau buat jus tomat. Ini ada lima buah tomat yang akan kita jus. Tomat ini bermanfaat untuk menghaluskan wajah. Yuk silakan coba. Ya kita parom menjadi dua ya. Kita masukkan air satu bulan, setelah itu masukkan gula pasir 2 sendok makan, masukkan dua tomat di sisi, warnanya langkah terakhir, tinggal kita saring dan kita minum. Selamat mencoba. Nah, ini cuci terjadi. Sekarang tinggal kita minum. Hmm. Nah, sekali guys, selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.